Buat kalian yang sedang berjuang, nikmati perjalanan anda, nikmati hidup kalian Sebab hidup itu akan selalu memiliki keberhasilan ketika kita mau berjuang, berusaha, dan mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita Sebuah perjalanan yang sukses, keberhasilan, ketika kita hanya mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita oleh karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa Tetapi serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Sebab Tuhan yang sanggup memberikan keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita Mari jalani hidup apapun masalahnya, apapun rintangannya Semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan Karena hanya di dalam tangan Tuhan ada keberhasilan